kamus dari Tuhan tidak terungkap wong Islam benara tetas diwarai syari'ate Nabi kon muni subhanahu Allah taala tuti dari semua tuduhan yang tidak benar, mahasuci dari semua atom yang tidak benar, mahasuci dari semua pemikiran atau dugaan yang tidak benar. Sebab itu istilahnya istilahnya ya bagus saja subhanahu Ta wa taala subhanahu wa taala taala wa an gairu kuluwan Nah itu harus dipahami jadi sebetulnya wikiran Sifat itu murni penegasan bahwa ketika prosesnya Allah sudah tidak kita ketahui, kita temui akhirnya Allah itu suci, suci dari semua yang kita tangkap, yang mungkin. Yaitu terus terkenal yang akidah alih dunah diterangkan, ma toto rabi fawah biti labi dalih. Qur'an ya, ilaytaka mislihin Allah, ma toto rabi balik fawah biti apa yang terlintas dalam hati kamu tentang personalitas Tuhan Allah itu tidak begitu. Ana kan dina pi seneng, nah, oh. wong Islam nduwe ide iki ngomongane warung kuyung ngadang rokokan kuwi seneng. Daripada dene berpikir secara filsafat, na alam digawé Allah, Allah dewi sing gawe dope, nek terus apa wujudna dewe sopo? Yo nek isa apa sing nak kalah pas Allah wujud itu karep sopo lagi? Ya mati yo, nek dewi mati, gak ateh itu gak bisa. Karena Allah ya allah sampai berarti kita kerja itu ini. Ya, kita nama. dia mati, Quran tu misteri. Quran termasuk nyarana wong kulu namanya Kuluh minta ibadah di maru bernambung, kakak itu sering makan, sering buyur Sementara kakak itu mengabedikan kakak Makanya dari Imam Widzali, kalau saya takut sekali ke dalam hal ini Imam Widzali itu penentang jahat ilmu sirisafat, karena trauma ilmu itu akan mengejar misteri Tuhan Ini itu, tapi buku-buku ini kan kata misteri Tuhan, asal usul Tuhan Ini itu semacam-macam, sampai Luweh apik uang percaya Allah siko terus di ini surat suruh mangan mangan di masjid luweh apik timbang gini begitu misteri loh. Enyekulau eling sampe nak sebelah di media itu walau ke aristory of God, allah Tuhan tiada Tuhan tiga kecil kecuali Tuhan tiga noh. Tak lama ini trauma trauma tragedi la ilahir bos tiada Tuhan tiga kecil kecuali Tuhan tiga besar dan sebagainya. Mereka itu tadi, secara epistemologi, istilah bahasa bisa dirunut, Misalnya, Allah dari kata Allah, ilah Allah, Allah dari kata Allah, ilah alih al-makrifat Ya Tuhan jadi, ini jamin ini, persisnya apa? Ini <tuh>. Wah, artinya pengen anggil jamin ini, so Ya Allah ya, Allah ada saraf <tuh>. Cara bahasa Jawa, yang widi Cara bahasa Yaudi, Yahweh nah, Cara bahasa, ternyata Tuhan Saba <tuh. Wah, soalnya itu teologi, tidak kiamat, itu ada yang baru Ada yang baru Sampai dia, ya, nama ini, itu anjar-anyar, ya, anjar, anjar dulu modern Pak Tepo, ya Toba Gak bergoro dari carilah yang ada Tuhan, kecil, kecuali itu no. Tuhan, saya tidak kira, wah Dia bisa, kayak tragedi, ya karena memang, ya begitu Cuma dalam menghati ini, peluang dengan terang, bahwa klaim tentang Allah itu tidak hanya milik kita. Wong kafirlah yang klan Allah, sebab itu aku selalu yang ini Lama mata Tina bilang, Buah iko woh wal woh woh in Wa woh woh woh woh wal woh woh woh woh woh woh woh woh woh woh woh woh woh woh woh woh woh woh woh woh woh woh woh aman-aman Subhanallah wa bihamdih subhanallah amalis tingu ta'ala wa an ghalika udwan kafi. Nak bar traweh mbo diwari subuh du'a rubuna wa rubil malaikati robba. Robbae zat ing suci zat kalimatam... kan? yang tidak terbentuk. Kayu sing dimaksud Quran wa ja'alaha kalimatam taqiyahan. Yang abadi itu hanya kalimatam taqiyah. Wal saqiyatul sholihah tuqro Sebab itu Selitu la ilaha illallah dengan tauhid. Kalimatul isra. Ya, karena kalau intelektualnya itu ruwet, malah jadi ganti nabi, ngejikan layak, selalu setan, setan selalu bodoh, mensosokkan takok, saya jalan, sihir, atau sekolah, kalau Allah, bumi tinggal Allah, teriki ya tinggal Allah, Allah, setan pada primanya takok, sama sekolah, kalau Allah Allah tinggal ya Allah, selalu satu di Nah, nak kok tak ngono jare Nabi Fal tadi iku ibarat untuk pondok maru-maru, tak bengak-bengok tak apa pokoke aja nyoal-nyoal lagi. Eh. Nah, ketika tadi tadinya, lah ini, nah, sekarang implementasi kehendak Allah di bumi kayak apa? Allah punya tarekat. Nah, itu tadi, jare si orang kafir, Allah paling seneng mbai patung, perkone iki kakekungan. Nah, patunge jenenge no, sing ngilip-ngilip, Allah al-Aziz dijinano al-Uzza. Al-Manan dijinano Al-Manat. Lah, <Suruh> benda-benda <t Omati> yang Allah akan menangkapkan jadi cedera, Nah, terakhir jadi cedera, Sekarang, di patung-patung pintu A menusol, tapi tomat. Oh, kain A menusol, patung Akhirnya, orang pantai, kita, Venus, tetap. Tetap saja, nanti, juga, Ibu, kita, kita, tapi sekarang wong iki iki mangan nek wis jaman kali aku Faham. sampai saya difaham bahwa asal usul itu panjang sampai ngejene cerita Nabi Nuh bahwa perpanitia Tuhan itu dimulai era Nabi disebut memang berhala patung paling sukses bikin kemusika. Zaman Nabi Nur, Zalman Nabi Nur, Zaman Nabi Nuh. Niku tiang-tiang soleh, enggak nguncet maksudnya soleh, sudah nguncet. Tapi mereka ingin tetap menciptakan fantasi Tuhan. Fantasi Tuhan itu disimbolkan oleh patung. Akhirnya Gawih Fatum Maddal, Suwakaw, Waya rusa Waya Huqan Allah. Wah, so. ini disebut Qur'an terus, ketika Nabi Nuh juga itu harus dihagus, dimuistahkan Resmuni waqawaluladaruna wa'adawaladu wa'aladu wa'alayagutawawaya utanahwa apa? personifikasi itu melalui kanji nabi ketika jadi nabi, patung yang tinggi, tidak boleh dapat maka nabi yang patung, gilir tidak boleh sampai nanti kan uang tinggi patung, harus dituai, nanti nanti nanti nanti nanti kalau sampai belajar agama-agama dunia, Kristen paling sukses itu karena patung karena patung ini karena logika tentang Trinitas itu tidak terus Tuhan itu siapa maka betul yes, itu Tuhan Bunda Maria itu posisinya apa Udah jelas Trinitas kan? tapi gua harus melakukan gereja kalau Bunda Maria menimang Yesus maka ini harus kalau menyebar ngabung gigi ini Marah nggak akan matang jadi patung memang menyelamatkan itu berarti ini masuk akal dan masuk akal kalau orang yang disentuh dan yang dicium Mengapa patung? Berarti maksudnya patung. Karena adanya patung itu orang hanya membayangkan kasih sayang Bunda Maria, yes. orang sudah tidak menyoal secara ideologi intelektual, bagaimana atau usul Yesus, atau bisa ditukar betapa mukanya seorang hamba manusia. jadi itu wong lebar ke patungannya itu, dan patung ini yang menghadirkan ideologi dunia. Dino itu patung, saya di Dino Piangga, patung, apa pokok dari duit. Ini belum ngomong semua kiniwo kiniwo rawatan patung. Kristen patung, Islam patung? kubah kubah, Ini Sebab itu Nabi itu susun tak patung. Karena patung itu menciptakan khayal, fantasinya manusia itu bisa membunuh tingkat rasionalitas. Malah ketika Musa tamiri pinter, Wong tidak musir kerakin, berkeusanut tapi Musa Musa tamiri pinter, gawe so sapi, semenarik. menarik, tapi koma som menarik, Wong belau selalu terpana, terpana juga jadi enggak berpikir, barusan muni wati itu patuh mati senang mati, nggak pengiran nggak api gue muni, nggak pengiran pernah ada yang jero barang ting api api muni, kadel, akhirnya Wong jebah apa, anak kah? Enggak tidak.